Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada kabar spesial untuk warga Konoha mengenai lagu Lestik yang Insan biasa menduduki peringkat kedua video music teratas di Youtube Indonesia Turun satu peringkat dari minggu lalu Wow, masih menempati posisi teratas Tas para sahabat, meskipun turun satu peringkat dari minggu lalu, semangat untuk kita semuanya. Yuk, sama-sama support yang terbaik ya buat karya Lesti, terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat, selanjutnya kita lihat nih momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Konoha ketika tentunya melihat kondisi terkini Bunda Lesti. Alhamdulillah Bunda Lesti tentunya semakin membaik berkat doa dari kita semuanya. Mudah-mudahan persahabat selalu sehat untuk idola kesayangan. Kita juga semuanya selalu diberikan kesehatan dan pastinya warga Konoha pun yang menyaksikan vlognya Leslar ini baper banget ketika melihat kekiutan dari idola kesayangan kita. Masya Allah. Alhamdulillah persahabat ya Tentunya melihat kembali Kegesrekan, kekiutan Persahabat walaupun Bunda Lesti Tangannya masih diinfus infus persahabat Tetap kita merasa bahagia ketika Melihat senyumnya dari Bunda. El ya, Masya Allah persahabat Sempat di take down ya Di private dulu vlog Leser Entertainment Dan Alhamdulillah tentunya sudah kembali lagi Yang belum menyaksikan Langsung aja ke channel YouTube-nya LE. Sama-sama kita support Karya-karya Lesti dan Bilar kita selalu bahagia ketika melihat vlog yang tentunya senatural mungkin Vlog yang tentunya belum dikonsep persahabat ya No cut no edit Ini luar biasa dalam kesayangan kita Kita lihat juga persahabat ya Tentunya begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di diantaranya apa dari akun Kifkal mengatakan udah di up lagi guys, cus nonton ramein vlog kali ini lagi nontonnya udah dua kali aku nonton katanya tuh, sampai kena tagihan persahabat ya dua kali sudah nonton vlognya LE. kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun Kirana905 Mungkin ada bagian yang Leslie kelihatan gak pakai lembab yang di awal bilar gak ngeh karena dia nyur abah. Tuh persahabat ya, mudah-mudahan saja semakin banyak dukungan dari orang baik yang tulus mensupport Leslar Family. Apalagi momen yang sangat membuat kita bangga dengan Abang El ketika diajarin berdoa persahabat ya. Bibi mendoakan bundanya supaya cepat sehat. Karena BBL sudah nggak betah di rumah sakit persahabat ya, Masya Allah, gemes banget ketika melihat Abang Fatih mendoakan Bunda lesti kejora, pakai senyuman yang sangat manis lagi persahabat. Mudah-mudahan sehat juga untuk Abang L, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, Amin, Masya Allah banget ya, full nih Abang Fatih. Ini menemani Bunda Lesti Kejora di rumah sakit Kemudian juga persahabat selanjutnya Di story Marwah FC Satu jam yang lalu kembali mengunggah Tentunya postingan vlog Leslar Entertainment Ada sebuah kalimat panjang yang diposting Syafakillah Bunda Lesti Semua atas izin Allah Kalau kata ketua kelas Berarti nanti malam gak hadir dong nih Gak ada sate padang dan lain-lain dong Berarti kita jumpa di acara Santunan yatim nanti ya Ustadz Rizky Bilar al YouTube bin Gugeliah Ikhlas banget antum katanya tuh wow, Masya Allah Bismillah Mudah-mudahan sehat untuk Leslar Dan bisa berjumpa kembali dengan tim Marwa FC Di acara santunan anak yatim Persabetya. ya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar, dan kita semuanya pasti. Kemudian, juga, persahabat, sahabat kita lihat di story-nya Ayah Kejora. Satu jam yang lalu, mengunggah foto Aabeni dan Kak Rara, ada sebuah kalimat ucapan juga dari Ayah Kejora: "Willu, jam tepang tahun Kasep, Beni, Molina, Sofian, sing sehat, sing panjang umur, sing soleh. Amin. Masya Allah. doa baik dari sang ayah, para ya, untuk Aabeni." Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT Amin Kemudian juga persambut kabar terbaru di sore hari ini kita dapatkan di postingannya Papa Bilar Baru saja Papa B mengunggah video Posisi Papa Bilar saat ini berada di rumah persahabat yang sedang meeting Masya Allah, Bismillah, apapun yang dilakukan oleh Papa B hari ini Dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT Kita selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kesengan kita Semangat terus tuh Papa Bilar Begitu banyak di luar sana, tentunya doa baik, dukungan, dan support yang baik dari orang-orang yang tulus mencintai Lester family. Pastinya, Masya Allah. Ini kejutan juga untuk keluarga Konoha. Mudah-mudahan tersambat kita juga mendapatkan citokan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Lesti dan Bilar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Binda terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.